Bertemu lagi dengan saya, Dr. B Di acara Ngobrol Sehat Kita saat ini telah memasuki bulan suci Ramadan Saat akan berpuasa Kita mengawali dengan sahur Tentunya kita dituntut untuk bangun lebih awal Mungkin bagi sebagian orang Akan merasa kurang cukup waktu tidur Sehingga Perlu diatur polanya Dokter B kali ini akan membagi tips atur pola tidur saat bulan puasa Info ini didapatkan dari p2ptm.kemkes.go.id Pertama, kita disarankan untuk tidur lebih cepat Mengingat kita bangun lebih cepat dari biasanya Sebaiknya juga memajukan waktu tidur kita. Sebagai contoh, jika tidur pukul 10 malam, cobalah untuk mulai tidur satu jam lebih awal. Berikutnya, kita bisa mencoba power nap. Power nap adalah tidur selama 20 menit di sela kegiatan untuk mengembalikan stamina. Power nap sebaiknya tidak lebih dari 20 menit karena tidur lebih nyenyak yang justru menimbulkan rasa lelah Lalu jangan lupa perhatikan lingkungan tidur Untuk memastikan kualitas tidur, pastikan kamar dalam kondisi tenang dan minim cahaya Bila perlu, bisa menggunakan earplug atau masker mata untuk memudahkan tubuh tidur dan istirahat tidak kalah pentingnya kita juga harus memperhatikan pola makan saat berbuka sebaiknya hindari makanan yang kaya kalori gula terlalu pedas atau digoreng dengan minyak yang terlalu banyak karena sistem pencernaan perlu usaha ekstra untuk mengolah asupan tersebut yang berisiko mengganggu waktu tidur Semoga puasa kita lancar dan kita selalu dalam keadaan sehat Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari info ini Terima kasih